Saya sudah berapa hampir 6, 6 bulan Setiap Rabu Jam 4 sampai jam 6 Kita mengadakan rebuan Nah Tradisi rebuan ini adalah Saya mencurahkan sesuatu Yang sebenarnya nggak bisa online Jadi saya nggak bisa ngomong di video Saya nggak bisa ngomong di uh, uh, Tulisan Karena kadang-kadang Bendanya ini belum jadi forecastingnya ini datanya belum lengkap tetapi saya karena nakal saya kadang-kadang memberi informasi duluan dan bagi teman-teman yang sering rebuan maka akan melihat bahwa saya menebak sesuatu tuh jauh-jauh sebelum kejadian gitu ya satu memang saya biasa analisis dua saya memang penggemar data gitu jadi saya suka ngurek-ngurek E, data sebagai e, hiburan saya jadi mau itu youtube channel mau itu google, mau itu apapun gitu ya facebook dan lain sebagainya. Saya, saya ada cara untuk mencari data nah ini ada informasi yang sebenarnya datanya belum komplit-komplit banget tetapi saya sudah bisa share buat teman-teman dimana e, suara, suara geledek dan petir tadi menambah drama apa namanya informasi jadi kelihatannya kayak wah serem banget gitu ya nggak apa kan jadi baik kita akan mulai dari pertama adalah uang di bank ini video kalau nanti didengar oleh pejabat bisa gemeteran tapi selama fakta kita harus mengungkapkan nggak boleh ada dusta di antara kita kita akan bicara fakta uang di bank saat ini adalah 5.500 triliun namanya dana pihak ketiga jadi uang nasabah sekali lagi namanya dana pihak ketiga nah itu meng confirm jadi uang di bank di bank di seluruh Indonesia ada 5.500 triliun saat ini LDR LDL itu bukan long distance relation ya tapi loan to deposit ratio gitu ya. Nah, 90%. Oke, okay, tuh dibenerin di, di lagi itu sama semesta bahwa uang 5.500 yang keluar eh, uang 5.500 triliun yang keluar adalah 95%. Alias hanya 5% uang ada di bank gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Tuh, dengar pertanyaan Yang jadi pertanyaannya adalah Apa yang terjadi kalau 10% Deposan menarik uangnya Untuk membeli emas Misalnya Ini sekali lagi Ah, saya kayaknya lebih enaknya membeli emas Anda cabut, membeli emas Anda tahu, bank itu kolaps Mau itu bank BUMN gitu ya Mau itu bank eh, eh, Komersial di Indonesia biasa Ini tinggi sekali Apalagi Bang BUMN Karena proyek infrastruktur itu Memerlukan Deposit Dalam tanda petik Memerlukan jaminan Dan kebanyakan proyek-proyek tadi Dipindahin ke sana Jadi uangnya tadi dipindahin ke sana Nah teman-teman Sahabat semua Saya Mau Ulangi lagi Ini sengaja saya pelan Saya ulangi Biar Anda meresapi banget Ditambah suara geledek tadi Jadi ingat Uang di bank adalah, fungsi bank adalah menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Gitu ya, dan proyek-proyek negara. Nah, kemudian 95% sudah di luar uang, hanya 5% di dalam, jadi LDR-nya, LDR Loan to Deposit Ratio-nya 95%. Tinggal 5% nih cadangannya. Jadi kalau ada 10%, sahabat menarik, bank bisa collapse gitu ya, Nah oke okay. sekarang Ada pertanyaan kritis dari kita Kita nanya nih para bankers Saat ini Tahun 98 UKM gak kena Tahun 2008 UKM gak kena Tahun 2020 UKM kena Karena social distancing Jadi yang membuat kita-kita UKM ini Sengsara saat ini adalah Social distancing Orang jadi gak keluar Orang jadi nggak ke pasar, orang berkurang, itu ya Gara-gara social distancing ini UKM kepukul Yang di atas belum tentu, nanti saya ceritain lagi Yang di, yang di bawah kepukul semua, dan ini telak Oke, okay? jadi balik tadi ke LDR Apa yang terjadi kalau 90% ini NPL-nya, nah NPL ini adalah non-performing loan, gitu ya Non-perform, Jadi loan yang tidak perform apa yang terjadi, NPL-nya naik Gitu Menurut saya Feeling saja, ini sekali lagi bukan data Sekali lagi, kalau feeling saya bilang feeling Kalau data saya bilang data 30% collapse Ini yang saya harus Saya harus uh, uh, uh, Menyatakan apa adanya Jadi saat ini, bank Adalah alarmnya Nyala merah Nah Teman-teman bisa bayangin, kalau bank udah nyala merah kayak gini, apakah kita masih bicara nanti, oh bagaimana bisnis setelah corona? Sahabat semua, jangan-jangan nggak -jangan ada bisnis setelah corona. Gitu ya. Sekali lagi, ini harus kita kasih tahu lagi. Kemudian, retail shop. Bank sudah selesai ya? Jadi bank sudah selesai. Saya ulangi lagi biar paham. Karena nggak banyak teman-teman yang mengerti dunia banking. Saya di awal karir saya, setelah ini adalah di bank dulu, Baru saya berwirausaha gitu ya Dan uh, supaya teman-teman ingat Supaya teman-teman tahu Bahwa si Sontoloyo ini kok bisa ngomong bank gitu ya Posisi saya dulu adalah di Treasury Treasury departemen itu begini Kalau orang punya uang banyak Taruh di bank Kalau bank punya uang banyak Taruh di Treasury Treasury adalah where's the bank make money di portofolionya sinilah kita mainin, ini kesini, ini kesini, ini kesini, gitu ya, salah satunya adalah kredit Nanti ada high yield fund, ada obligasi, dan lain sebagainya, itu terlalu detail nanti, terlalu panjang Melelahkan, jadi di posisi saya, kadang-kadang di posisi uh, foreign exchange atau bursa dulu masih boleh main uh, saham Ada RMDS, Reuters moneternya, untuk untuk trading, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya Jadi investment banking saya paham sekali Balik lagi, jadi apa yang terjadi kalau NPL atau non-performing loans-nya 30% itu ya saya melihat ini menjadi National threat dan saya melihat saat ini pejabat negara belum ada uh, simulasi atau latihan untuk uh, mengatasi kalau hal ini terjadi atau jangan-jangan nggak -jangan tahu jadi mudah-mudahan video ini atau IG ini adalah informasi awal uh, uh, alarm buat buat negara supaya terselesaikan yang kedua adalah dunia hotelier, dunia leisure, dunia travel itu ada 13 juta direct-indirect orang yang hidup di sana jadi kita tahu, ojol ada 2 juta ojol ini kencang sekali meminta haknya, gitu ya saya nggak tahu apakah mereka memenuhi kewajibannya, tapi asal saya pesen ojol, saya kasih tambah lebih, gitu ya untuk menolong mereka, tapi ada saudara kita, di dunia leisure travel, hospitality itu 13 juta saat ini turun 90 dan ini menimbulkan kerawanan yang sangat uh, parah nantinya, gitu ya dan terakhir sebelum saya kupas ini semua supaya ini jangan dianggap saya nakut-nakuti saya hanya membuka fakta aja uh, supaya kita berpikir bahwa eh hey, hidup nggak sesederhana uh, uh, uh, uh, para motivator bilang ayo dong kakak semua bisa saya nggak saya bilang saya akan menceritakan fakta. Yang terakhir adalah retail shop. Jadi Zara, H&M, Debenhams di Eropa 4000 toko tutup dan tidak berencana membuka lagi. Kita bicara agak pahit nih. Di Eropa 3 bulan akan lockdown mereka yang bayar rental aja nggak bisa. Jadi mall di Indonesia di Jakarta terutama bisa kosong nih. Karena berapa lama kita akan melaksanakan PSBB semi karantina ini dengan lihat uh, growth dari uh, pertumbuhan orang terpapar corona sangat tinggi jadi retail shop akan habis-habisan akan ancur-ancuran. sekali lagi yang saya ceritakan adalah negatifnya Anda langsung lihat oh sisi lainnya adalah positif gitu ya berarti shopping online dunia fashion akan menjadi solusi ambil itu yang saya maksud Terus Teman-teman yang tadi di dunia uh, Apa namanya yang hampir 13 juta tadi Di dunia direct-indirect ya Jadi leisure, travel uh, Hospitality uh, uh, Hoteliers Dan lain sebagainya itu itu 13 juta Di Indonesia Ini akan menjadi uh, uh, uh, Masalah baru Nah kemudian terakhir adalah Industri manufaktur Nah dipastikan lagi industri manufaktur Industri manufaktur kita sudah drop at the lowest level karena bahan bakunya tidak ada. Garment bahan bakunya misalnya import dari negara tertentu sekarang hampir shutdown semuanya. Nah, teman-teman, jadi itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Saya dengan adanya informasi ini, saya malah nggak bisa bilang kita harus begini, gitu ya. Saya cuman bisa bilang kemampuan anda melakukan rebound atau melakukan simulasi-simulasi kelincahan tadi itu yang saya tantang. Saya nggak bisa ngajarin anda, anda pasti lebih pinter. Saya lebih cuman mengingatkan sahabat semua, ke depan saya nggak ngelihat cahaya. Kalau hal ini semua terjadi, tapi kita harus punya solusinya. Kayak tadi retail shop begini-begini-begini-begini berarti anda sudah harus bermain pakai online, gitu ya. Nah. Teman-teman, uh, ini di ujung diskusi Jadi tadi pertanyaan pertama dengan pertanyaan, kedua dengan saya menceritakan fakta Yang buat teman-teman berpikir Dan terakhir Bosman ini ideolog Bosman ini pemikir Atau pengkritik gitu ya Jawabannya adalah, saya bukan itu semua saya ini adalah orang yang benar-benar ingin membuat perubahan di Indonesia ini Jadi ini yang saya mau la laporkan di terakhir hari ini adalah Apa bisnis yang akan kita luncurkan berikutnya Begini kira-kira sahabat semua Anda semua tahu bahwa Saya ini bersama teman-teman sahabat saya, ada Mas Satya dan lain sebagainya Kita membuat Sironium gitu ya. Sironium ini adalah berangkatnya adalah dari perasaan kita terhina, terhina ya, insult sama Bitcoin. Karena Bitcoin tahun 2016-2017 transaksinya itu hampir satu triliun, bayangin. Kita bilang gila, gede banget ya satu triliun uang dikeluarin dari Indonesia. Sementara Bitcoin itu kan tidak menggunakan underlying, dia cuma pakai algoritma. Ketemu sebuah rumus, diciptakan 21 juta satoshi Kemudian kuncinya dibuang Orang bermain menjadi limited edition Menjadi numismatik menjadi limited Sesederhana itu Tahun 2009 Dan sekarang baru 10 tahun, baru 11 tahun Saya kepikir Kenapa nggak kita membuat Currency sendiri Tapi pakai underlying gitu ya Kita pakai underlying emas Beneran Kemudian Nah Kemudian saya secara pribadi dan teman-teman mendepositokan sedikit emas gitu ya Sebagai underlying dari transaksi kita Kemudian kita mempelajari tentang dunia uh, blockchain waktu itu Tapi ini sekarang kita udah lewat Kita tahu bahwa bitcoin adalah blockchain, blockchain bukan bitcoin Jadi oke okay, kita semakin paham Kita launching, kita luncurkan Tapi nggak lama kemudian Bank Indonesia ngeluar peraturan, kita disemprit Bank Indonesia yang menceritakan bahwa di Indonesia, mata uangnya hanya rupiah. Jadi tidak boleh ada mata uang lain. Kita bilang, lah kalau Bitcoin, Bitcoin bukan punya Indonesia. Agak bingung kita. Oke, okay, jadi kalau saya membuat perusahaan di Malta, di Italia, di Malta, Malta Base Company, kemudian saya akusisi PT Sironium Indonesia, Sirenew menjadi global company, betul ya, ya, yeah? Sirenew menjadi global company, betul, boleh beredar nggak di Indonesia, wah kamu gimana ke NK, NKRI-nya, negara dapat pajaknya dari mana kalau perusahaannya jadi luar negeri, Anda ngerti kekosletannya -ke -ke pejabat, begitu kita mau dagang, nggak boleh karena mata uangnya cuma rupiah, tapi bitcoin boleh karena punya asing, tapi begitu kita buat perusahaannya di Malta, kita akuisisi 100% perusahaan ini dibilang tidak NKRI karena nggak dapat pajaknya. Saya bilang Arab, mau Arab, Karmo, apa sih gitu ya. Jadi itu benar-benar bingungin gitu ya. Buat didiamin aja daripada duit satu triliun hilang ke mana ke negara lain kan? Mendingan satu triliun ada di Sironium, Rumah Yatim Indonesia, segangkangnya. Jadi tajir gitu ya. Itu itu hanya ini aja pengandaian waktu itu. Oke, itu sudah masa lalu. Kemudian ke NKRI-an saya tetap... Tetap muncul gitu, kayak yang saya gak bisa nih. Saya harus, harus e, melakukan sesuatu.